Seperti yang kita ketahui, buaya dan singa merupakan hewan predator yang saling berhadapan dan berlawanan antara satu sama lain. Meskipun sama-sama dijuluki hewan predator, hewan ini akan saling bertarung habis-habisan demi mempertahankan teritorial, termasuk berburu mangsa, seperti pertarungan alam yang terjadi di Danau Cagar Nasional Samburu, Kenya. Yang dimana seekor buaya harus bertarung melawan tiga ekor singa buas untuk memperebutkan bangkai gajah Dalam tayangan video di Reddit, memperlihatkan semula kawanan singa yang lapar menemukan bangkai gajah untuk menjadi santapannya Melihat tiga ekor singa itu melahap bangkai gajah tersebut, justru buaya yang tak tahu asal kedatangannya pun ikut serta memakan bangkai gajah itu di video itu menunjukkan kawanan singa itu berusaha mengusir hewan reptil tersebut Bukannya mundur dan pergi Justru sang buaya itu melakukan perlawanan terhadap kawanan singa itu Melihat buaya itu semakin agresif dalam mempertahankan bangkai gajah itu Akhirnya kawanan singa itu pun memberikan perlawanan untuk mempertahankan buruannya Meskipun dikeroyok oleh kawanan singa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 Menurut laporan, salah satu seekor singa itu terkena gigitan dan terkawan buaya tersebut. Sehingga kaki singa itu mengalami luka dan mengeluarkan darah. Kawanan singa yang tak ingin mengalah itu mencoba memberikan perlawanan dengan cara mencakar dari berbagai arah untuk mengusir buaya tersebut. Melihat serangan singa itu semakin ganas akhirnya buaya itu berusaha mundur dan pergi dari bangkai gajah tersebut beserta kawanan singa itu. Gak sampai di situ aja loh sob. Saat buaya itu ingin pergi meluncur ke sungai, kawanan singa itu menutup dan mengeliling buaya itu dengan mencakar dan menggigit leher buaya tersebut. Dan saat pertarungan berakhir, akhirnya buaya itu pun mundur menjauh namun mengalami luka akibat gigitan singa tersebut. Kawanan singa yang terlihat basah kuyup itu pun berhasil mempertahankan bangkai gajah itu dan kembali melahatnya. Jika kalian berpikir bangkai gajah tersebut ditemukan oleh singa jantan, maka kalian salah besar. Memang bangkai tersebut bukan ditemukan oleh singa jantan, melainkan singa betina. Taukah kalian, Sob? Selain harus mengandung, singa betina adalah tokoh utama dalam mencari makanan dalam kelompoknya. Ia gigih mengintai dan ahli dalam melumpuhkan mangsanya. Namun, ketika buruan sudah didapat, Singa jantan yang dipersilahkan untuk makan terlebih dahulu. Lalu, disusul oleh singa betina dan anak-anaknya. Singa jantan dapat berburu, namun hasilnya akan dinikmati olehnya sendiri. Dia juga akan membantu singa betina jika mangsa yang didapat terlalu besar. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.